Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, mim akan menjelaskan cara membuat makanan sehat beserta kandungannya dan manfaatnya: kubis. Kubis mengandung vitamin A, B, C, dan E, dan mengandung mineral yaitu kalium, kalsium, fosfor, natrium, dan zat besi. Manfaat buat itu, yaitu kesehatan mata kulit, jaringan otot dan mencegah sari awan akut wortel wortel sangat terkenal mengandung vitamin A terlihat dari warna yang mencolok yaitu warna orange yang berarti beta karotin juga vitamin C, D E dan K selain mengandung vitamin juga nutrisi mineral antioksidan, manfaat untuk tubuh misalnya kesehatan mata, anti kanker dan lain-lain. Daun bawang. Daun bawang merupakan pelengkap masakan yang rendah kalori, banyak mengandung serat, folat, kalium dan nutrisi yang mengandung belerang. Daun bawang juga mengandung vitamin A, B2, C, dan vitamin K. Manfaat untuk tubuh yaitu mencegah kanker, sumber zat besi, menurunkan gula darah, kesehatan pencernaan, mencegah kram otot, kesehatan jantung, kesehatan mata mencegah flu, dan lain-lain Daging Ayam Selain enak, daging ayam kaya akan protein mengandung berbagai vitamin dan mineral terutama vitamin D dan B manfaat buat kesehatan tubuh adalah mengandung senyawa anti kanker menguatkan tulang meningkatkan masa otot, dan lain-lain. Lada atau merica Lada atau merica mengandung mineral yang baik seperti kalsium, zat besi, dan kalium. Juga banyak mengandung vitamin C dan A. Manfaat langsung untuk tubuh adalah melegakan pernafasan, mencegah kanker, menurunkan gula darah, meredakan radang sendi, mencegah gangguan lambung, dan lain-lain. Telur Menurut Australian X, telur mengandung 11 vitamin dan nutrisi yang berbeda, yaitu vitamin B2, vitamin D, E, B5, B12, A, zat besi, polat, Udium, Selenium, yang semua itu sangat bermanfaat buat tubuh kita, misalnya menjaga kesehatan otak, mata, meningkatkan sistem imun, dan lain-lain. Setelah selesai, maka panaskan minyak nabati dan gorenglah hingga matang merata. Minyak nabati ini, kandungan dan manfaatnya akan dijelaskan di bawah ini karena sama dengan manfaat margarin. Setelah matang, lalu diangkat dan ditiriskan. Kemudian, mari kita membuat sausnya. Bawang Bombay dan Bawang Putih Bawang Bombay dan Bawang Putih merupakan pelengkap masakan selain mie depan, sangat bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya, menangkal radikal bebas, melihatkan sistem pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, anti kanker dan lain-lain. Kemudian, margarin Margarin mengandung banyak vitamin dan nutrisi Merupakan bahan yang umum untuk memasak Sangat berguna buat kesehatan tubuh Misalnya, mata, kulit, dan lain-lain Karena banyak mengandung vitamin A Selain itu, B1, B2, B12, b dan lain-lain setelah itu masukkan semua bahan dan aduklah sampai merata Setelah itu, siap dihidangkan. Makanan ini murah, mudah, namun bergizi tinggi. Sangat bermanfaat bagi kesehatan. Mari makan sehat dan halal. Halal, toyib, dan berkah. Semoga semua rakyat Indonesia dapat menikmati makanan yang sehat dan bergizi. Wa Allahu muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.